Waspadai harga minyak terus bergolak. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan minyak terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga minyak terus bergerak ke bawah dan menembus level 74.75, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 73.91. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983